Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi. Di channel kodok. Nah, di kesempatan kali ini, kita berolong, jeng, jeng, jeng. Uh, Oh, maaf. Uh, belum di start buat sobat yang mau belajar bikin ya, ya, ya. Eh, sistem manajemen kampus, kalau kayaknya udah ada di blog channel ya, sudah saya publish, namun diprotek, terkunci nanti eh uh, paspornya bakalan saya kasih tahu pokoknya videonya nggak usah di-skip <giranya> jaringan agak kurang baik nih saudara-saudara sabar-sabar file-nya nanti saya tempel di deskripsi videonya video namun file-nya terkunci itu aplikasi ini sudah terlogin ya Untuk password admin, ini username admin, passwordnya secret. Saya ceret ya, saya ceret. Nah ini saya ceret, passwordnya untuk login. Cocok buat pembelajaran, aplikasinya masih dalam tahap pengembangan. Fitur-fiturnya cukup lumayan, ada data master, data aplikasi, data siswa, data target, dan kegiatan data laporan, data keuangan, data pendidikan. Cocoklah buat belajar. seperti biasa setelah didownload ya didownload silahkan pindahkan ke dalam folder htdocs nah, sini ini manager file eh uh, di PC ya terus Windows C Xampp. Dok, nah ini manajemen kampus. Silahkan disimpan di sini di dalam HP. untuk konfigurasinya seperti biasa, ya paling dari uh, database. nah ini config database ini disesuaikan sama database yang kalian upload nah, ini data biaya data surat data karyawan data target konfigurasi ada data PMB cabang master jurusan data program jurusan nah ini untuk dashboardnya kan buat edit banner Oh iya ini template pakai yang template ini Ini untuk logo ada di dalam folder aset image logo terus boleh masuk login lah <tuh> ini out ini from login ya Ini logonya ada di dalam folder aset image logo. Nah di sini ada aset image logo misil. Nah, ini. ini untuk folder uh, logo. Untuk password, karena ini menggunakan blog dari candilkuya, Kuyak, jadi passwordnya candilkuya. Kuyak, dan untuk user loginnya tadi sudah saya jelaskan. hatiin menghatiin uh, akses loginnya silahkan di simak Enggak usah di-skip ya jangan lupa subscribe channelnya biar saya semangat ngasih tutorial input password benar ya silahkan masukkan passwordnya di sini selamat belajar Pokoknya ku coding kau dengan Bismillah, baru masih ngebegin ya, bisa berlatih. Cukup sekian, mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.